Lama sudah tak kulihat kau yang dulu ku mau, kadang ingat, kadang tidak, bagaimana tidak. Cantik hari ini Dan aku suka Kau lain sekali Dan aku suka Tak ada angin apa Kau berdiri di sana Berhenti aliran darahku Kau menatap mata Cantik hari ini, dan aku suka. Kau lain sekali, dan aku. cantik hari ini dan aku suka kau lain sekali dalam